Baik saudara-saudaraku ekstrim Juga ada Santi syuting Siapa dia kalau bukan Amin Mulati Dah Berjuta Gaya mantap. Suariku kota. pawai sing kuati mane lan becik What's yeah. sudah capa dong nah, ya asik, diantarkan sudah permintaan dari grup bolong anten satu persatu terbagi rata